Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya kemeja bandi di video kali ini saya akan sedikit share kepada teman-teman bagaimana cara mengetahui nomor whatsapp seseorang dengan menggunakan google map ya ini google map yang di atas terus menggunakan nomor whatsapp ya mengetahui nomor whatsapp dengan menggunakan google map Oke, okay, sebelum lanjut ke videonya, tolong uh, yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum subscribe, tolong subscribe di bawah karena video dari kemeja Bandi akan menyediakan atau akan me, apa namanya membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman. Ya, oke, okay, kalau ada pertanyaan atau uh, namanya yang belum mengerti, tolong komen di bawah aja ya. Oke, okay, di sini, teman-teman. Tujuannya mungkin uh, ingin mengetahui nomor target ya. Nomor target itu ada di mana posisinya. Jadi teman-teman harus pegang nomor target dulu. Nomor seseorang dulu ya. Untuk membagikan uh, lokasinya menggunakan Google Map. Jadi pertama-tama uh, teman-teman harus pegang nomor target dulu. Oke. Okay. Uh, terus uh, hp target terus buka aplikasi google map ya oke okay, langsung aja biar ini ini posisi nomor target ya apa hp target yang mau diketahui keberadaannya Ini teman teman klik aja uh, lihat, uh, cari aja aplikasi google map di hp nya terus langsung aja klik Tar, tampilan seperti ini di HP target ya jangan lupa di HP target terus klik e, foto profil yang ada di atas ya pojok paling atas nah pojok paling atas ini contohnya HP target namanya Kemeja Bandi ya ini contoh aja sebenarnya HP saya sendiri contoh aja terus teman-teman ada menu seperti ini setelah diklik foto profilnya Teman-teman, uh, pilih uh, berbagi lokasi ya. Pilih berbagi ke lokasi. Oke, okay. udah berbagi lokasi, baru pilih klik berbagi yang baru. Klik berbagi yang baru. Oke, okay. di sini ada ini ya, teman-teman. Berbagi lokasi selama satu jam. Uh, di sini ada selama satu jam, terus ada plus, sama minus. Ini plus bisa mengurangi waktunya. Bisa 30 menit, 15 menit yang lalu, atau ini paling rendah, ya, 15 menit. Terus, atau ini plus, bisa dibesarin. Ini istilahnya bisa 3 jam yang lalu, 5 jam yang lalu, 10 jam ini, maksimal satu hari. Oke, okay. terus setelah ini disetting, terus langsung lari ke sini, teman-teman. Uh, ini kan lagi pegang HP targetnya, teman-teman. Jadi, teman-teman. Eh, kirimnya lewat whatsapp aja karena kita ngelihat nomor whatsappnya klik aja berbaginya ke nomor whatsapp terus ke nomor whatsapp siapa tentunya ke nomor whatsapp kita sendiri ya jadi ntar ada eh, contohnya ini nomor whatsapp kita sendiri contohnya ini contohnya aja oke okay. nah ntar e, dari HP target ngirimin seperti ini ya yeah. HP target ngirimin seperti ini ntar e, dikirim udah dikirim ntar muncul di namanya di whatsapp kita itu udah dikirimin udah baru hp target ditaruh lagi ya baru kita beralih ke hp kita sendiri Oke, hp kita sendiri tinggal nunggu di whatsapp terhadap pemberitahuan gimana e, pemberitahuan seperti ini teman-teman nah itu dulu ini yang tadi gabus dulu ya nih pendapatnya seperti ini ini baru kita klik aja di sini. Ini udah beralih ke HP kita sendiri, ya. Jadi, tugasnya HP target itu cuma mengirim lokasi dengan menu seperti itu, dengan langkah-langkah seperti tadi yang uh, saya sebutin, ya. Saya ini pandu, uh, klik aja ini. Sekarang, HP kita sendiri, klik aja ininya. Uh, namanya websitenya, ya ke e, di mana HP e, target yang tadi ngirimin linknya e, keberadaan di mana. Nih, ini HP target teman-teman. Namanya Suba, tuh Suba darma kencana. Jadi HP tadi yang saya pinjemin yang udah ngirimin link ke nomor HP saya, e, kita ke pijit aja di sini teman-teman. Suba darma kencananya. Nah. Oke, okay. di sini udah diketahui teman-teman keberadaannya di mana. Terus di sini juga udah ada namanya Subadar Kencana. Terus jaraknya sekitar 10 meter ya. Karena kebetulan ini HP-nya masih di sekitaran ini tadi saya pinjem oleh uh, pakai teman saya. Uh, masih berdekatan ya. Kalau kita buka ini juga masih berdekatan. Tuh. Jadi kita itu yang biru ini eh, hampir berdekatan teman-teman nih oke okay. jadi di sini jarak jaraknya hampir sama kita yang oke okay. berjaraknya uh, nol meter maaf uh, sekarang yang terbaru Terus kita juga udah bisa mengetahui berapa baterai dia yang sedang ini dipakai ya. Itu sekitar 53%. Oke. Okay. Dan untuk mengetahui lacaknya kita klik aja route ya. Berapa jaraknya? Nah, klik aja tuh. Ini teman-teman. Ini bukain udah memang ini berdekatan ini. Masih satu rumah, jadi kita yang yang biru nih, eh. kita yang merah, target yang warna biru, jadi dibalik ya, teman-teman. Soalnya uh, si ini masih uh, uh, link ke nomor kita. Oke, okay. jadi gampang kalau kemana-mana dia pergi. Otomatis ini juga akan pergi kemanapun dia pergi kita bisa mantau di sini. Oke mungkin teman-teman ada pertanyaan tolong komen di bawah. Kalau masih belum ngerti ntar saya bikin videonya lagi yang lebih jelas ya. Oke eh, ada pertanyaan mungkin eh, ada pertanyaan mungkin yang seperti ini ya. Kak kalau nggak pakai HP target bisa nggak? Ini bisa Kak, eh, ini bisa dengan sharenya dengan tidak pakai nggak pakai nomor WhatsApp ya soalnya nomor WhatsAppnya kan dipegang oleh target tapi ini menggunakan uh, email ya menggunakan email oke okay. menggunakan email jadi enter email si target itu Uh, misalnya kita tahu nggak tahu kita harus masuk ke HP-nya dulu seperti itu Oke okay, kalau itu lebih panjang lagi kalau ini cuman segini aja uh, semoga bermanfaat ini juga udah ada lengkap alamatnya udah ada uh, jadi mau pergi kemana aja bisa diacak ya Oke gitu aja dari saya dan terima kasih sudah menonton dan tolong tonton terus dan like subscribe-nya kalau ini bermanfaat tolong di share ya. Oke, tunggu video-video selanjutnya yang akan membahas tentang ini dan kalau ada pertanyaan tolong komen di bawah. Ya gitu aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Salam kembali pandemi.